kalau kamu pengen banget dibacain khusus untuk diri kamu sendiri bisa personal reading, caranya gampang banget, tinggal cek di kolom deskripsi. Kita lihat di sini ya untuk kamu. Aku minta maaf banget kalau misalkan dari suara dari background ada sesuatu halnya karena siang ya, aku ngebacainnya siang jadi rame gitu kan pasti. Ya, mohon dimaklumi. Oke. Okay. Oke, okay. kita lihat di sini untuk Aries. <laughs> Suara anak kecil, ya? Ih, dia muncul lagi. Oke. Okay. sosok ini muncul lagi gitu ya kelihatannya di kartu seperti itu karena tadi kan sebetulnya eh kayaknya aku nggak mau deh kalau baca ini gitu ya kayaknya aku nggak mau baca kartu ini eh dia muncul lagi jadi gitu. berarti yang aku lihat di sini ada seseorang yang muncul kembali ke kamu dan dia uh, mungkin meminta keadilan ya mungkin vice versa juga ya bisa vice versa dimana uh, kamu ngerasa hal itu ke dia dan kamu muncul kembali ke dia gitu bisa juga yang aku lihat di sini ya uh, jadi meminta suatu keadilan di mana yang aku lihat di sini mungkin e, ibaratnya kayak kamu lebih milih siapa aku atau dia gitu kan atau aku atau keluargamu atau aku atau seseorang gitu kan? nih aku lihat seperti itu. Jadi ada disuruh untuk memilih ya yang aku lihat di sini dan sosok ini tuh sebetulnya dia nggak mau untuk milih sebetulnya ya nggak mau untuk milih. Kenapa? Karena Uh, bagi dia. Dia masih nyaman gitu loh. Dengan situasi yang sekarang gitu ya. Dengan situasi yang. Uh, benar-benar Istilahnya kayak. Zona amannya dia gitu ya. Zona amannya dia. Kayaknya aku harus tutup jendela deh. Sebentar ya. Selain itu kita lihat di sini Yang aku lihat. Dari kartu. Sebetulnya mungkin lebih ke arah sosok ini tuh berusaha untuk memperjuangkan cinta ya, cinta tentunya kalian berdua di sini. Dan dia takut kehilangan sih yang aku lihat. Takut kehilangan kamu gitu loh karena kalau dari kartu di sini ada Knight of Swords jadi bener-bener uh, ayo, ayo ayo ayo gitu kan ya. Kayak uh, berusaha untuk mencari perhatian, berusaha untuk uh, mendapatkan Iya, seenggaknya kasih sayang gitu kan dari kamu. kayak gitu karena mungkin sebelumnya dia betul gitu ya, kayak sebelumnya dia kelihatan gitu, kelihatan banget uh, dia lebih mementingkan orang lain. Jadi kan kamu ujung-ujungnya bete gitu kan, dan uh, kemudian ketahuan terus. Uh, kalian berdua ngerti ya, satu sama lain uh, perihal hal tersebut. Jadi dari dia mungkin kayak minta maaf ataupun ia memperjuangkan lagi gitu ya. Yang aku lihat di sini. Karena takut kehilangan sih uh, yang aku lihat ya. Mungkin kalau untuk yang lain tuh kayak uh, dia nyebutnya lagi lagi ini ya. Lagi terjadi sesuatu gitu kan. Uh, karena mungkin awalnya memang bukan... Untuk uh, menjalin asmara, gitu loh. Kalau dengan sosok lain, ya gitu. Karena kalau untuk menjalin asmara, ya dengan kamu, gitu sebetulnya, ya cuma yang aku lihat di sini dari dia kayak agak apa ya, namanya kayak agak uh, mungkin kasihan gitu ya, kar karena kasihan gitu loh dengan sosok tersebut. Jadi, dia lebih uh, ngeliatin atau lebih memperhatikan sosok tersebut gitu loh ya kemarin-kemarin uh, gitu ya aku lihat atau mungkin kayak kemarin-kemarin dia lebih milih untuk uh, berinteraksi berkomunikasi dengan sosok tersebut tapi sekarang dia ngerasa kok kalau kamunya menjauh gitu ya kalau kamu menjauh justru dianya ngerasa kehilangan banget gitu ya yeah, yang aku lihat di sini kalau dari kartu zodiaknya uh, kita baca satu per satu ya dari kartu tarotnya ya Uh, di sini ada Pisces Scorpio Cancer kemudian kalau ini di tengah ada Capricorn Virgo Taurus kalau di bagian kanan di sini karena Swords gitu kan ada Night of Swords jadi ada kaitannya dengan Aquarius Libra dan Gemini ya coba kita lihat kalau dari uh, kartu zodiaknya gitu ya untuk beberapa orang gitu kan uh, kita lihat ada Sagittarius ya yeah. oke okay, mengejutkan sekali gitu ya uh, kemudian di sini Sagittarius yang yang ngerasa kehilangan, the moon ada cancer atau pisces kemudian ada pluto pluto itu ada kaitannya ke arah scorpio ya yeah. jadi uh, dari zodiak zodiak tersebut itu kayak ngerasa mereka bikin salah gitu ya terutama kalau untuk yang Pisces, Cancer terus kemudian Scorpio di sini dia ngerasa bersalah banget gitu karena kemarin-kemarin uh, ataupun sosok ini ya uh, yang memiliki elemen ini dia yang memiliki elemen air ya bisa juga dari sio-nya ya dilihat dia ngerasa uh, apa ya kayak terombang ambing gitu loh kemarin-kemarin itu ya dan kamu juga kayak gitu gitu ya ngerasa terombang ambing jadi uh, kamu nanya gitu kan ini keputusannya gimana jadinya seperti apa mau aku atau mau dia gitu kan yang menjadi uh, pasangan kamu atau yang kamu pilih gitu kan dia masih belum masih belum bisa untuk memilih di sini yang kulihat ya karena Uh, dengan kamu, justru uh, dia ada rasa gitu lah ya. Kalau dengan yang lain, dia kayak cuma main-main doang, ataupun kayak cuma uh, ngeliat doang gitu yang aku lihat. Karena kalau ke kamu, di sini apalagi Sagittarius ya, kayaknya dia dia ngerasa kehilangan banget gitu lah, atau, atau yang punya alat transportasi motor gitu ya, mobil, uh, kondektur, mungkin supir gitu ya. Uh, bisa jadi memang arahnya ke arah sana gitu ya uh, kalau kalau pekerjaannya ke arah sana itu pilot mungkin gitu kan ya yang yang ada di garda terdepan atau yang mengemudikan alat transportasi tersebut kayak gitu yang aku lihat oke okay, itu yang kelihatan di kartu bye bye sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya